Siang Jelani. Pada akhirnya kuasa Laksana diriku sedang. Daskeler, kasih gelar dompetmu, kasih lagi sisinya kasih dia sampai akhir RI 2B ha kenapa dia mati tuh